Seperti yang gue bilang berkali-kali ya, setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya asupan horor. Tapi jangan sampai kulit badan kalian juga ikutan horor. Makanya gue selalu percaya sama rangkaian peralatan body care dari Scarlett. Nah, di video kali ini gue mau rekomendasiin varian terbaru dari body care Scarlett guys. Yang coffee series. Ada body scrub, shower scrub, dan body lotion. Ya, sesuai namanya ya, semua varian produk Scarlett ini aromanya kopi guys. Wanginya enak, gak norak, dan pastinya nyaman dipakai setiap hari. As always, selalu mulai dengan body scrub ya. Dengan scrubbing ini, sel-sel kulit mati yang menempel di kulit kalian bisa terangkat dengan maksimal. Selain itu, scrubnya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa ngebantu menjaga kesehatan kulit kalian. Butiran scrubnya juga halus banget, jadi kulit kalian gak bakal iritasi. Abis itu, lanjutin pakai shower scrubnya. Jujur nih kalau yang ini, sumpah wanginya paling enak menurut gua. Karena gue sendiri pake buat mandi setiap hari. Dan juga pastinya ada butiran-butiran scrubnya yang bisa bikin kulit kalian bersih maksimal. Dan FYI ini shower scrubnya ini juga ada kandungan kolagennya guys. Terakhir, abis bilas pakai shower scrub, jangan lupa pakai body lotion juga. Buat menjaga kelembapan kulit supaya kulit kalian gak kering. Selain itu, teksturnya juga light, mudah menyerap di kulit, dan gak lengket. As always, semua produk Scarlett udah bepom, halal, dan non-animal tested. Apalagi Ovarian cuman 75 ribuan aja. Langsung aja ke bentukunya, linknya ada di bawah. Oh my gosh. Kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue cukup creepy. So, ada seorang bocah yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika. Jadi tempat tinggal Doi itu deket banget sama hutan. Nah, pas siangnya pas di sekolah, Doi itu gak sengaja ninggalin mainannya di situ. Sebenarnya jarak dari rumah ke sekolah itu nggak jauh guys, cuman beberapa ratus meter aja. Makanya pas sadar kalau mainannya itu ketinggalan di sekolah, malam itu juga Doi putusin buat jalan kaki balik ke sekolahnya sendirian. Nah karena suasananya yang gelap banget, jadi Doi agak parno. Makanya Doi nyalain kamera infonya buat jaga-jaga aja. Tapi pas Doi udah mulai jalan, tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu. Perhatikan baik-baik. Dude, what is that? I don't know. Shh, shh, shh. What's that? Oh my gosh! Oh! Help! Oh my gosh! Videonya emang gelap banget ya. Karena penerangannya cuma berasal dari flash kamera handphone anak ini. Tapi meskipun begitu ya, kelihatan cukup jelas di video yang tadi. Ada sesosok makhluk berwarna hitam dengan bentuk kepala yang mirip kayak manusia tiba-tiba berlari mendekat dengan sangat cepat ke arah bocah ini. Otomatis do ini langsung shock dan panik ya. Makanya do itu langsung teriak dan lari balik dengan panik ke rumahnya. Beruntungnya bocah ini cerita kalau do itu nggak kenapa-kenapa abis kejadian yang tadi. Sekarang coba deh, gua pengen ajak kalian buat fokus ngelihat ke arah sosok yang tadi. Sekujur tubuhnya yang kelihatan di video itu semuanya berwarna hitam. Termasuk juga wajahnya. Cuman anehnya di bagian wajahnya itu sama sekali nggak ada detailnya guys. Seolah mukanya itu kayak rata. nggak ada mata, hidung, dan lain-lain. Cuman ada mulutnya aja dan giginya kelihatan cukup jelas di situ. Selain itu sosok itu juga ada rambutnya dan pastinya larinya itu kencang banget. Ada beberapa yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu adalah sosok Sasquatch. Tapi menurut gue kayaknya bukan deh. Karena setau gue Sasquatch itu besar, tinggi Tapi sosok yang tadi itu kayak kurus, kecil, dan larinya cepat banget Dan kalau gue ngeliat dari ekspresi kaget dan intonasi teriakan dari bocah yang tadi Gue yakin kayaknya video yang tadi bukan video settingan Tapi gue sendiri sama sekali nggak tahu ya Sosok berwarna hitam yang tadi itu sosok apaan? Presentasi. Next video yang berikutnya ini bukan direkam di sekolah ...tapi justru di rumah. So ada dua orang kakak beradik... ...dimana kakaknya tuh ngebantuin adiknya... ...yang besok mau ujian presentasi di depan kelas. Jadi supaya adiknya tuh bisa ngeliat... ...kira-kira Doi itu pas presentasi kurang apa... ...kakaknya ini punya ide buat ngerekam selama Doi ngomong. Nah adiknya itu kebanyakan tuh salah-salah gitu guys pas ngomong. Jadi otomatis juga ada beberapa video yang direkam. Tapi pas adiknya ini lihat-lihat lagi rekaman video selama Doi latihan itu... Tiba-tiba Doh itu notice kalau ada sesuatu yang aneh banget yang terekam di videonya. Cukup. Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang barusan. Tapi, kalau kalian fokus ke arah pantulan kaca yang ada di belakang bocah ini, persis di momen pas holdingnya itu kegeser, ada sesosok kepala yang mengintip dari luar jendela ke arah mereka berdua, dan kakak beradik ini sama sekali nggak sadar sama penampakan itu. Sampai mereka lihat lagi rekaman video itu, coba deh sekarang kita fokus buat ngeliat penampakan di pantulan kaca itu. Wajahnya tuh sama sekali nggak mirip kayak orang ya. Justru kalau gue lihat-lihat, itu mirip kayak monyet atau simpanse, tapi anehnya kenapa matanya itu justru bercahaya di dalam kegelapan? Karena seperti yang kita tahu ya. Mata manusia itu sama sekali tidak bercahaya di kegelapan termasuk juga monyet, simpanse dan sejenisnya. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka berdua ternyata membuat video ini di dalam kamarnya yang posisinya ada di lantai dua rumahnya. So, pastinya sosok itu tinggi banget. Makanya dia bisa nongol di jendela lantai dua rumah. Kalau dikira-kira, menurut mereka sosok yang tadi itu seharusnya tingginya sekitar setengah sampai 4 meter. So, kira-kira menurut kalian, sosok yang tadi itu sosok apaan? So, video yang ketiga ini berasal dari program liputan berita di salah satu station TV di Amerika Latin. Berita itu meliput sebuah gedung sekolah yang ambruk karena terdampak bencana gempa bumi yang baru aja terjadi. Pas berita itu live di TV, ada salah satu viewersnya yang notice kalau ada sesuatu yang aneh yang terekam di video itu. Doi langsung nyalain kamera infonya dan coba buat rekam layar TV-nya. Ada sebuah siluet yang mirip kayak sebuah kepala anak kecil. Yang mengintip dari balik reruntuhan tembok gedung sekolah itu, di situ ada banyak banget petugas damkar dan juga tim SAR yang sedang bertugas di situ. Tapi seolah di antara mereka semua itu sama sekali gak ada yang notice sama penampakan kepala anak kecil itu. So, apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja? Mungkin efek dari runtuhan gedung sekolah itu yang menciptakan bayangan mirip kayak kepala anak kecil yang mengintip dari balik tembok reruntuhan gedung sekolah itu, atau emang bener? Kalau yang tadi itu adalah penampakan sosok anak kecil penunggu gedung sekolah itu yang terekam di video ini, tapi sama sekali nggak bisa dilihat sama tim sar dan petugas dam karena yang bertugas di lokasi. Video yang berikutnya ini direkam oleh dua orang siswi di Jepang yang lagi latihan koreografi di ruang kelasnya pas jam pelajaran udah selesai, semua murid udah pada pulang dan tinggal mereka berdua di situ. Mereka tuh yakin banget kalau sama sekali nggak ada orang lain di ruang kelas itu. Salah satu di antara mereka latihan nari, dan satunya lagi ngerekam pakai handphonenya buat bahan evaluasi nantinya. Tapi di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sesuatu yang ikut terekam di video mereka. Perhatikan baik-baik. gimana kelihatan nggak penampakan di video yang tadi nggak kelihatan oke sekarang gua kasih lihat sekali lagi videonya tapi sekarang gua harap kalian perhatiin video yang ini baik-baik gimana kelihatan? gua harap kalian bisa nemuin penampakan di video yang tadi ya karena di video kali ini gua nggak bakal spill penampakannya yang mana karena seperti yang kalian tahu ya gua tuh seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gua. so coba deh mungkin diantara kalian yang udah nemuin penampakan di video yang tadi bisa bantu share di komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakannya yang mana. Ladi. So, ada beberapa penghuni perumahan di Ohio, Amerika Serikat yang beberapa waktu belakangan ini... ...mengaku sering melihat ada penampakan sosok anak kecil berbaju putih yang berlarian di perumahan itu. Tapi anehnya, sosok itu justru munculnya pas menjelang tengah malam. Bahkan gak sedikit, orang yang habis ngelihat anak kecil itu langsung telepon polisi dan lapor. Mereka minta ke polisi buat datang dan ngecek lokasi. Siapa tahu ada anak hilang atau anak yang lagi dicariin sama orang tuanya... Tapi pas polisi ngecek itu sama sekali nggak nemuin adanya anak kecil di situ. Sampai suatu hari tiba-tiba salah satu kamera CCTV yang ada di rumah penghuni perumahan itu berhasil ngerekam sama sosok yang disebut-sebut sama orang-orang yang tinggal di perumahan itu selama ini. Ada sosok yang mirip kayak anak kecil yang berlarian menggunakan baju berwarna putih Yang terekam jelas di video kamera CCTV itu Sampai suatu hari ada anggota kepolisian yang berhasil melihat sosok anak kecil berbaju putih itu Dan doi coba buat kejar sosok itu Tapi doi sama sekali nggak berhasil Karena berdasarkan kesaksian polisi itu Anak itu larinya kenceng banget untuk ukuran anak sekecil itu So apakah sosok anak kecil berbaju putih yang tadi itu literally anak kecil yang hilang?